Selamat datang, Bu Nina. Ya, di, kasih. di studio kami. Terima kasih, ya. Pak. Uh, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan buat kami. Ya. Terima kasih, uh, Bu. Uh, kesibukan apa terakhir ini, Bu? Wah, Alhamdulillah, kalau diberitakan sibuk, sibuk terus ya. Tapi ini kita lagi ada ya, mungkin udah mendengarnya, ada beberapa. Eh, bukan beberapa, ada masalah di Indramayu Indra yang ya. luar biasa. BPR, nah itu, dia. nah itu BPR, karya remaja. Ya. Bu boleh diceritakan dari awal. Dari awal ini sebenarnya, eh, temuannya kapan sih sebenarnya? Nah, seperti apa e, iya, kali seperti ya? Seperti apa gitu ya?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 Wah itu ucapan selamat datang buat ibu berarti. Iya iya itu dia langsung kaki tumbus miliar besar sekali <laughs> gitu iya. kan. Saya pikir terus dari uh, dirut yang apa sekarang sudah menjadi tersangka hmm? uh, minta apa namanya penyertaan modal kembali. Saya tidak acc karena kan saya belum tahu ya seperti hmm? apa kredit hmm? macet dimana, yeah, di mana harus dicek dulu. Yeah, betul. Perjalanan waktu pokoknya tetap saya tidak meng-ACC. karena saya pikir ini jangan-jangan kalau di acc akan terjadi sesuatu hal yang besar lagi. Untuk penyertaan modal hmm. ya. Bahwa itu cuma hanya uh, permukaan aja. terjawablah pada saat uh, Januari 2022. Uh, apa namanya? RUPS. RUPS ya? ya kan? RUPS ya. 22. 22 Jadi saya sampai bilang gini. Ini sepertinya ada satu permainan. Sempat saya minta di rutin ini untuk mundur. Hmm. Tapi waduh kalau mundur nanti siapnya akan bertanggung jawab. Jika ah, ada betul, masalah. ya, ya hmm. kan Sekitar bulan Februari-Maret. Singkat cerita saya minta pada OJK. Untuk mengaudit BPR-KR hmm. uh, ini. Setelah diaudit, ternyata sekitar hmm, April-Juni lagi audit diterima sama kita. Temuannya lebih besar bukan 29 miliar, tapi 150 miliar. Oh. Itu waktu itu merasa ini bukan, gak akan berhenti-berhenti di sini. Iya, pastinya. Oh. Karena kan belum ada, uh, itu kan hanya audit. Yang hanya permukaan Permukaan ya Ya kan Pasti nanti kalau di audit lagi lebih Akan tergali terus Dua-dua Saya laporan Akhirnya saya minta Pak Kajari Terus ditetapkan tersangka Karena kasusnya diambil oleh uh, Kajati. Kajati, ya. ya kan Ada ter penetapan tersangka Dan dua-tiga lah perjalanan waktu ini Terus menggulung 230 miliar 230 miliar ah. Itu Nah kita kan rapat terus mm. nih Langkah pertama dari saya sebagai KPM mm. Kuasa pemilik modal uh, Kita membentuk Satgas mm. Dan itu diketahui oleh OJK yeah, Kita yeah. membentuk Satgas kita Satgasnya tugasnya apa Bu? Tugasnya ya memverifikasi Mencari tahu mm. semuanya Seperti apa sih kita data-data semuanya Jaminan-jaminan tuh ada nggak sih? Oh. Ya kan? Dari jaminan pinjaman-pinjaman kredit Seperti itu Akhirnya temuannya banyak Antara lain Bu, yang paling mengejutkan mungkin. Yang mengejutkan adalah, memang sih itu sebenarnya sudah pemeriksaan dari Kajati itu, uh, ada grup-grup, ada 13 grup. 13 grup? 13 grup. Dan yang fantastisnya itu adalah sampai nilai besar itu, bahwa tidak membayar pokok dan bunga. Tidak membayar pokok dan bunga? Jadi sakitnya itu dari 2013. 2013, kalau sekarang ya... 10 tahunan ya, ya ya 10 tahunan dan yang kita baca setelah saya minta berkas dari Dear op yang sekarang PLT eh, dirut kita minta berkasnya ternyata kan tiap tahun OJK sudah membuat audit karena kan audit mm. apa OJK itu sebagai audit dan juga pengawas mm -hmm. udah kita minta memang udah banyak sakit dari dulu temuan-temuan oh. cuman kecil jadi akhirnya dibuat sama mereka tuh window dressingnya aja itu oh. bagus jadi sampai laporan-laporan keuangan, seperti itu semuanya dibuat bagus. Sehingga dianggap tidak ada masalah. Tidak ada masalah, atau hanya temuan kecil. Temuan kecil. Temuan kecil itu diselesaikan apa enggak? Nah ini dia yang saya kemarin, sempat kemarin, baru kemarin saya bilang, Pak, ini kok seperti tidak ada penyelesaian ya? Jadi yang kita tahu gini, saya tanya sama e, PLT Dirut, Pak, kok seperti ini? Bu, kami diperintah oleh atasan hmm. Dirutnya dulu, hmm. jadi NPL naik, jajarannya dikumpulkan, hmm. bagaimana caranya NPL harus stabil kembali. Hmm. Akhirnya yang sebagai uh, peminjam kredit, di top up kembali. Untuk bayar. Untuk pura-puranya bayar nah. tetap, sebagai sih uang BPR juga. Iya, ya. ya kan? Terus dipecah nama. Oh. Jadi nama si A, terus nanti akhirnya B, C, si D, gitu, seperti itu. Itu Dan yang itu juga? Salah satunya. Oke. Okay. Kita kan tidak semuanya sebagai Satgas ini, E, bisa langsung secepat kilat ataupun membalikan telapak tangan. Karena semakin digali, semakin dalam. Oh. Semakin. Iya. Aduh, temuannya banyak. Yang saya dengar e, ada pinjaman tanpa agunan. Iya. Tan, oh. Satu tanpa agunan. Yang keduanya tidak e, diikat HT. Hmm. Yang ketiganya lagi hanya AJB. Oh. Nah ini lagi kita cek. Kalau AJB aja berarti kita harus turun lagi. Kita mengecek jangan-jangan itu tanah udah jalan-jalan kemana lagi, ya, kan ya, kita nggak ya, ya. tahu. Kan? Ya, ya, ya, ya. Dan kita bekerja, Satgas ini tidak sendiri. Satgas Monik, kami KPM, terus Kabak Ekonomi, Sek, hmm. eh, Sekda sebagai Ketua Satgasnya, tidak sendiri. Tapi kami selalu konsultasi kepada OJK, dan salah satunya juga Kementerian Dalam Negeri. Jadi hmm. yang rumor-rumornya juga dikatakan bahwa, wah bisa dengan APBD, penyertaan, hmm. Hmm. Hmm. itu juga tidak semudah itu hmm. harus ada beberapa prosedur yang ditempuh yeah, juga seperti yeah, yeah. itu jadi nggak gampang dan uh, apa namanya ya berdasarkan permendagri nomor 52 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan investasi pemerintah daerah Dijelaskan bahwa soal penyertaan modal yang selanjutnya disebut sebagai investasi daerah itu harus dilakukan dengan tahapan yang tepat melalui mekanisme atau tahapan yang panjang dan diperlukan kehati-hatian. Ya. Apalagi dengan angka yang fantastis seperti ini. Itu artinya tidak bisa... Serta-merta. Serta-merta. Mungkin bertahun-tahun itu ya bisa. Aduh, makanya saya juga ya harus butuh kesabaran dari semuanya lah. Oke, oke. Seperti itu. Uh. Kemarin kan sudah ada semacam demonstrasi gitu ya. ya dari ya. nasabah Matabar. ya. Jadi oh, bagaimana kira-kira ibu menjelaskan kepada mereka ya. supaya mereka tenang ya. ya. Kan mereka pasti gelisah itu. Ya. Duitnya bisa cair apa enggak ya. itu. Itu dia. Nah kalau saya intinya adalah uh, satgas tetap bekerja, hmm. satgas tetap. Uh, apa namanya uh, mencari tahu di mana dan mencari solusi sampai benar-benar bagaimana kan kita juga ada tim media yeah. ada uh, juru bicara juga yeah, ya. yeah. bagaimana langkah-langkah kita ini adalah semua adalah kepentingan untuk nasabah yeah. yang paling utama kalau mas mengatakan uang ini ada nggak sih kalau saya jawab sebagai awam ataupun saya sebagai nasabah hmm. juga uh, ada uangnya di mana di debitur nakal, ya. ya kan yang tidak diikat HT, yang tidak menaruh jaminan dan yang harus membayar bunga dan pokoknya itu hmm. harus dia, mereka juga harus bisa harus harus bekerja sama dengan kami dan harus legowo dan juga harus apa ya ikhlas lah. Hmm. Ya udah bu, kami kemarin dipinjam misalnya satu miliar, kami hanya membayar kemarin 100 juta, saat ini kami punya ini. Tolong dong, seperti itu kan. Enak hmm. ya, kalau ini kan nggak yeah, yeah. ada, Pak. Yeah, yeah. Jadi banyak hal yang harus, tahapan-tahapan yang tadi disampaikan, uh, harus mengecek semuanya. Kayak tadi, kita mendapatkan, uh, saya katakan gini, dengan Pak Dirut, PLT Dirut. Pak, sebenarnya duit ini bagaimana? Jaminannya seperti ini bagaimana? Dan hutang-hutang ini bagaimana? Kredit-kredit ini? Iya, 230 miliar. Jaminannya berapa? Jaminannya cuma berapa coba, Pak? cuman 106 miliar, uh, okay. berarti kemana yang selubinya siapa yeah, yeah, yeah, gitu yeah. kan? Okay. itu yang saya tuh sebenarnya bukan tidak mau menemui uh, apa namanya pendemo ataupun nasabah lah kita katakan yeah, nasabah, nasabah bukan ya. pendemo ya, yeah, yeah. Uh, bukan berarti seperti itu tapi ada hal yang saya harus jaga dulu jika saya speak up saya menyalahi atu, uh, menyalahi langkah karena kan mm -hmm. Ada OJK, ada ketentuan-ketentuan ya, yang harus ya. saya sebagai KPM memberikan secara hmm. jangan membuat apa bingung atau apapun ya. atau nanti memberikan saya atau menjanjikan, jadi kasihan juga nantinya kan saya digeruduk lagi. Meniap. Atau jangan sampai ibu juga mengambil langkah yang melanggar hukum juga. Ya, ya? ataupun salah lah salah gitu, lagi, kan, ya. Saya nggak mau, kan kasihan udah hmm. udah jadi nanti bergulung lagi masalah Semakin kan. susah. Penyesua, Semakin susah ya. gitu kan Pak. Cuman ya karena mungkin mohon maaf ya Pak uh, masalah ini kan kasusnya sensitif ya jadi yeah. akhirnya ya nasabah ditunggangin lah atau seperti apa dan mohon maaf nih sekali lagi yeah. mulai masuk tahun politiknya yeah. nah, itu wah udahlah saya bilang ya sudah kita Bismillah aja kalau saya sebagai kepala daerah ataupun KPM terima getahnya mm -hmm. tapi kami beresin bahwa ya kami tidak tidak bagian dari yang lalu yeah. ya kan karena sakitnya itu dari 2013 OJK mengatakan, tiap tahun setiap pemeriksaan uh, dalam pengawasan kami, pastinya ada satu masalah, mm -hmm. ya kan? Yang tadi disampaikan, yeah. ya. nah, ada nggak sih solusinya? Nah, kembali lagi kepada BPR-nya. Dan itu kalau kami cek lagi kepada uh, tersangkanya dirut ini, kan kejujuran itu dari dirutnya ini. Betul, itu. betul. Ya. Uh, apa namanya, kalau saya melihat ini kan jauh sebelum untuk yeah. Menjabat ya. Yeah. Uh, akan seberapa besar energi yang ibu habiskan untuk sesuatu yang sebenarnya ibu bukan iya, ibu lakukan Iya, ini sih uh, Karena saya sebagai uh, KPM ya, sebagai yeah. kepala daerah mau nggak mau uh, Artian kata bertanggung jawab itu positif gitu yeah. kan. Saya akan membantu, walaupun itu bukan di masanya saya hmm. Bahwa bagaimanapun, saya akan membantu uh, secara kemanusiaan yeah. Kita bicara tentang manusianya. Yang kebetulan saya mempunyai mungkin sedikit ilmu karena latar belakang saya lawyer dan kurator. Mm -hmm. Jadi ya ayo kita coba apa yang saya bisa bantu. Tapi tolong dalam bekerjanya saya jangan saya uh, dibully. Walaupun dibully itu adalah pengkritik saya, saya tidak yeah, yeah. uh -huh. nggak menutup lah gitu kan. Tapi ini kita lagi bekerja. Kecuali kalau kami tidak bekerja, yeah, yeah. ya kan? Ini hampir tiap hari loh Pak. Hampir tiap hari kita rapat sampai malam sampai malam. Karena setiap hari itu ada temuan-temuan. Dan dan mohon maaf Pak, bukan, kepa, bukan nasabah aja nih yang harus kita ganti Kepada bank-bank lain BPR Itu oh. ada, uh, kurang lebih ada 40 bank BPR ataupun bank-bank lain yang uh, dari permasalahan ini yeah. Dan nilainya juga fantastis Pak Paling 100 besar. miliar lebih oh. itu Jadi permasalahan ini adalah akumulasi dari permasalahan-permasalahan yang lalu berkembang-berkembang meledaknya di tahunnya saya mm, gitu, iya, iya, iya Berarti sebenarnya kalau kemarin itu tidak ada RUPS, iya. itu nggak akan gak akan terjawab. Dan dia benar-benar saya membaca pada saat RUPS, Pak. Itu benar-benar window dressing. Benar-benar bagus dan saya bilang, eh saya sempat marah. Ini kamu kayaknya bikinnya dikopas. Kamu, ini kamu pelase nih, saya bilang gini. Waktu itu jawaban dari... Berdebat, dia, Pak. Kita berdebat. Uh -uh. Dear Ops-nya juga dia... Bu ini, ini, nih, waduh saya daripada, saya ini udah kamu ganti aja, sesuaikan permasalahan yang ada di BPR ini apa, kamu jujur sama saya, saya bilang gitu. Hmm. Daripada nanti saya ada temuan-temuan lagi nih, saya bilang gitu. Jadi ak akhirnya saya bilang, wah ini nggak bisa, saya pribadi, saya harus melibatkan OJK. Saya minta OJK, e. saya minta audit dari OJK, udah langsung gitu. Dan temuannya langsung Pak, 150 miliar. 150 miliar. Mungkin bisa disebutkan fraud-fraud lain-lain, Bu misalnya, apa namanya? Tidak sesuai, apa namanya, pinjaman, pinjaman tidak sesuai, ya. Apa, kan gitu ya? ya tidak sesuai jadi, SOP. Uh, jadi gini, uh, saya tuh sidak mungkin di dua-dua, pernah sidak ke BPR Pusat kan. Hmm. Jadi itu yang namanya berkas aja berantakan Pak. Nggak tahu taruh di gudang, di mana. Jadi saya pikir mereka ini menaruh sembarangan. Karena memang dianggap tidak berharga. Hanya hmm. ACB atau ya. itu belum saya teliti juga ya. Jadi taruh tumpukan dan itu ada temuan dari OJK juga pada saat itu kesalahan di 2018 bahwa berkas-berkas yang tercecer yang taruh di musola yang di mana itu. Jadi saya anggap memang ini udah udah pembobolan bank ataupun e, udah yang apa ya maling atau apa perampokan ya. lah ibaratnya. Memang niatnya itu. buat niatnya. itu. Niatnya dan salah satunya disampaikan oleh pegawai e, pegawai ataupun staf pusat itu bahwa e, kalau mau pinjam kredit tuh By order. Maksudnya gimana? Jadi abu? by order saya mau pinjam kredit hmm. ya kan mungkin kepada dirutnya lah hmm. Pak saya pinjam dong kredit gitu kan berapa satu miliar oke okay, satu miliar nanti kan biasanya kan kita diverifikasi dulu hmm. ya dianalisa hmm. dulu ini hmm. enggak Pak nih Bu oh. mau pinjam kredit iya. tolong satu miliar keluarkan keluar Pak tanpa appraisal tanpa appraisal tanpa apapun oh. tapi tercatat ada tercatat Pak. Ada tanda tangan dari dir opsnya, deer rootnya bagian bagiannya lah analis-analisnya hmm. atau dan hmm. lain sebagainya. anda pak. Tapi kalau kita kembangkan lagi, ada dua temuan pak. Salah satunya penjual es degan pinjam 600 juta. <laughs> Ibu usahanya apa? Kami cuma usahanya ini es degan aja pinjam 600 juta. Jadi di atas namakan si Allah. Uh -uh. Ya, dia kecepatan gak, dapat Bagian gak uh, sempat ditanyakan. Katanya sih cuma dapat ribu ya, iya, kasihan lah. Itu satu, Pak. Yang kedua, sablon, usaha sablon, usaha sablon, tiga setengah, kurang lebih 3 sampai tiga setengah miliar. Setelah kita cek SPK-nya nih, Pak, baru kemarin nih, baru kemarin nih, jadi mm -hmm. kemarin kita cek. Ternyata dia itu usahanya adalah kayak pertanian lah yang istilahnya itu juga apa ya pak kalau analisa tuh selalu dibikin uh, ini laporan keuangannya mm. yeah. terus unit-unit usaha, usahanya dia itu dibikin fiktif semua pak oh. jadi tiap bulan tiap bulan tuh kalau nggak salah sih uh, sablon ini tuh uh, mempunyai masukan tuh 400 juta jadi masuklah kalau pinjam tiga setengah miliar dia oh, tiga miliar iya, iya. jadi dengan penghasilan maafnya oke okay. ternyata setelah kita kan kita punya datanya tuh namanya uh. si A kita samperin tuh pak kita datengin ternyata dia hanya usaha sablon dan anda tahu nggak ini nggak tahu yang bikin siapa nggak tahu katanya. Gitu atas nama misalnya yang sablon itu tadi hmm. dia dia masih mengangsur nggak atau sudah nggak dia gak tahu apa-apa, cuma dipinjeng sama yang... Oh enggak, macet Atas nama itu gak macet juga macet, ya? Pak. Macet, dan anggunannya tahu gak pak? Anggunannya taruh nih, sertifikat yeah. pak Terus diambil lagi, cover note Oh, oke okay, oke okay, oke okay. Nah kita mau cek nih sekarang uh, notarisnya Terlibat tidak nih notarisnya? Iya, yeah, yeah, iya, yeah. Makanya saya bilang, wah ini akan terus bergulung Akan jadi masalah-masalah yang... Mm. Pastinya akan melibatkan banyak orang. Iya iya iya. Seperti itu. Luar biasa. <gat> Ngerti. Jadi banyak banget Pak yang tadi ini banyak rekayasa, rekayasa data. Iya iya iya. Jadi semakin saya ini tiap hari pulangnya malam Pak. Satgas di pulangnya malam. Jadi mereka, aduh Pak, udah deh kita nih. Itu ngejalanin ke... yang lain nggak Bu? Paralel. Kalau nggak nggak selesai nanti pembangunan Indramayu <gat> kan masih banyak ya PR ya, masih banyak. Ya. Tapi mungkin harus tahu juga ya namanya kita kalau zaman sekolah PR itu harus tetap dikerjakan iya. tetap saya kerjakan sebagai kepala daerah tanggung jawab saya tapi semuanya itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Iya. Bu tadi kan ada nasabah ya, ya nasabah hmm. itu kan pasti yang kasian kan dia pasti yeah, ya. Yeah. Itu pernah nggak ibu punya temuan ketemu sama nasabahnya? Eh ternyata ini apa namanya untuk dana pendidikan yeah. atau apa? gitu. Yeah. Uh, saya ketemu dengan beberapa kepala sekolah hmm. yang mereka juga nangis sama saya bahwa gini, Bu kami ini dituduh oleh orang tua murid bahwa kami yang makan uang tersebut. Padahal uang ini kami tabungkan di BPR. Oh, gitu Seperti itu. Tapi Jadi, mereka dapat ini dengan misalnya bukti bahwa bukti setor. Ada. Ada ya. Bukti setornya ada dan mereka mengatakan bahwa pada saat Uh, kan, seperti itu ada marketingnya, ya Pak? Uh. jadi didatangin ke sekolah, dan dia dapat hadiah, Pak. Hadiah batik, hadiah jam dinding. Oh. Jadi, ada lah untuk yeah, yeah, yeah. Uh, apa giftnya gitu ya? Giftnya jadi uh, seneng namanya ini ya. Yeah. Jadi, kasihan buat saya. Akhirnya, waduh, ini bagaimana ya? Itu kepala sekolah, kepala sekolah. Hmm. Terus, yang keduanya lagi haji. Pak. Aduh, itu yang haji mau berangkat ini, yang mau berangkat ini, yang dia sudah menabung beberapa lama Uh, kurang lebih nih Pak, ya untuk haji nih dari beberapa orang lah, itu angkanya 7 miliar, gede juga gede. ASN kita pak hmm. ada juga, tapi alamnya yang ASN itu besarnya kalau nggak salah kurang lebih 5,5 miliar tapi dengan penuh tanggung jawab juga mereka udah pelan-pelan mengganti oke, okay. sudah hmm. gitu kan. cuman ya kembali lagi Pak uh, mereka terkaget-kaget kalau ini bisa dibongkar ya kan, oleh saya Uh, istilahnya kalau saya pribadi sih mau kapan lagi kalau nggak sekarang ya iya, betul Karena kan terus permasalahan ini menggulung Iya Kalaupun dibiarkan korbannya pasti, pasti korban pertama Akan banyak Akan banyak pak Jadi kalau saya pikir saya, saya secara pribadi ataupun sebagai kepala daerah ataupun KPM pak Miris Makanya saya bilang ini jangan ketangkep dulu nih orang-orangnya harus bertanggung jawab dulu, kalau enggak saya yang kerja, nanti kita yang kerja di semuanya iya, karena iya. kan yang tahu masalahnya mereka-mereka ini pak mm -mm. Yeah, yeah, yeah. kalau terus siapa yang mau mengerjakan, terus bagaimana yang mau bertanggung jawab dengan para nasabah ini yang mereka nangis, yang mereka minta kembali uangnya kalau nasabah itu kan cuma satu pak, penabung-penabung, uang saya kembali atau tidak sih yeah. Dan ini kita Total, nasabah Total nasabah berapa sih Bu? Total nasabah berapa gitu? Total nasabah kemarin terakhir sepuluh ribu tuh ada Pak. Orang indramayu semua? Rata-rata atau... orang indramayu. Dan juga permasalahannya Pak dengan kredit macet ini dari bank-bank lain itu bank -bank Pak, bank yang, lain yang tadi ya? saya sampaikan oh. itu. Jadi kan mungkin mereka rut ini karena udah bermasalah macet, dia minta pinjaman kepada bank lain ataupun BPR lain. Jadi akhirnya terus bergulung terus gitu. Jadi insya Allah lah kita tetap kita fokus kepada uh, apa namanya penyelesaian dari uh, BPR ini. Cuma kembali lagi tidak semudah membalikkan telapak. Ibu, tangan. yang langkah terdekat yang mau dikerjakan apa bu untuk masalah BPR ini? Ya, kalau kalau saya sih inginnya sekali lagi uh, saya atas nama KPM ataupun kepala daerah Kabupaten Indramayu meminta para nasabah. Ya Sabar, hmm. kami dari satgas akan terus bekerja, berproses, mencari solusinya, mencari uh, apa namanya yang terbaik untuk semua. Ya, ya. Seperti itu, kami mohon waktu, uh, karena bagaimanapun kita nggak akan pernah fokus ya kan kalau kitanya terus diganggu, diganggu, diganggu. Hmm. Seperti itu, ya. nah ini kan tahun politik, Bu. Ya. Apakah Ibu melihat nggak? Nanti, nanti implikasinya ke sana ya <laughs> udah membaca udah, membaca, udah ya? membaca seperti itu wah ini nih gitu tapi uh, apapun uh, pasti kode rulahnya kan kalau udah garis tangannya kalau sudah jadi miliknya pasti kan itu oh iya ya. yang ya. penting saya niat baik untuk memimpin Indramayu terpilih karena dulu tagline Indra Indramayu bukan mencari penguasa tapi mencari pemimpin oh, nah. okay. ya. jadi ya udah saya bekerja baik aja Insya insyaallah kalau koda terpilih lagi, dicalonkan kembali dan terpilih ya. lagi, insya Allah Bismillah ya. aja. Tapi tentunya mungkin masalah lebih berat, tantangan lebih berat lagi. Wah ya? ini aja udah berat, pak. <laughs> <laughs> Bingung kembaliin uang nasabahnya ini kan kasihan ya, gitu kasian, loh, ya. kasian. Dan uh, saya sampaikan kepada uh, PLT dirut dan juga kepada pincap yang saat ini adalah tolong hitung, ya kan. Yang diikat AT, jaminan jaminannya itu berapa? Yang tidak berapa? Terus uang muap ini tuh berapa sih? Uang muap tuh dianggap uang hilang. Hmm. Karena udah jelas Pak, 255 miliar, ya kan? Tapi yang jaminannya, yang diikat AT itu cuma 106. Dan itu hmm. 106 itu belum kita cek secara yeah. detail ini. Yeah, yeah. ya Jadi berapa uang hilang? Yang intinya adalah, saya tidak bagian dari masa lalu. Saya yang membongkar permasalahan ya. ini. Saya bekerja dengan Mike, dengan satgasnya kita. Ya, ya. Itu. Uh, terima kasih, Bu Nina, atas Sama -sama, waktunya, Nina. atas penjelasannya tentang masalah ini. Sama -sama. Semoga cepat selesai. Amin, ya. amin, amin. Terima kasih. Baiklah, Tribunas itu bincang-bincang kami dengan bincang-bincang kami dengan Bupati Indramayu Ibu Nina Agustina tentang masalah BPR yang sedang terjadi di Kabupaten Indramayu. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Terima kasih, selamat sore.